ketika menyanyikan lagu lantai yang rak jadi ajang Kids 2022 waktu di acara Indosiar Masya Allah bangga ya, ti persahabat ya ini stainless luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan semakin banyak dukungan support dan doa yang diberikan oleh orang-orang baik orang-orang tulus mencintai Bunda Lesti dan Papa Bilar di postingan ini pun persahabat. Kita salpok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Yusniar 646 mengatakan Kapal pemborong piala Love, love, love Wow, allah banget ya Kapal pemborong piala Ini dinobatkan kepada Lesti dan Bilar Luar biasa banget persahabat ya Terbukti bahwa fans sejati semakin kompak Semakin solid mendukung yang terbaik Apapun itu buat Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar dan kita lihat juga persahabat ya, memang untuk stilisnya luar biasa Dari Bunda dan Papa Bilar ini langsung stilisnya Kak Wanda Haram Allah banget ya Kak Wanda Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia, amin Untuk berikutnya juga persahabat, kita mampir ke akun tablet Nova official Ini ada sebuah kuetes persahabat ya Dari Bunda Lesti Kejora Perhatikan kuetusnya, kebahagiaan harus selalu diperjuangkan, bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ini langsung dari Bunda Lesti Kejora, prasahabat yang menyampaikan. Insya Allah banget ya Bunda Lesti, kalimat yang selalu disampaikan itu selalu bermakna dan selalu membuat kita bangga. Dan kita lihat juga persahabat ada kalimat ketsen yang dituliskan oleh tabloid novovisial, Siapa nih yang setuju amalasi kejora Sahabat Nova menjadi kebahagiaan adalah tanggung jawab masing-masing orang. Namun, bila ingin bahagia dengan pasangan, kita harus sama-sama berubah menjadi lebih baik agar kehidupan bersama makin bahagia. Tuh, bersabat ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, sahabat. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan kita juga selalu sehat, bahagia, dan selalu mendapat kebaikan. Dan jangan lupa tetap kompak dan solid juga untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar. Di postingan ini pun persahabat banyak sekali respon yang positif diberikan. Dari akun Ah Sahilah mengatakan, setuju sekali kebahagiaan gak akan datang tanpa diperjuangkan. Tuh persahabatnya kebahagiaan memang kalau tidak diperjuangkan gak akan datang ya, kita harus perjuangkan kebahagiaan itu. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada kabar bahagia ini sekaligus Info banget untuk kita semua Bahwasanya besok hari Kamis 24 Februari 2022 Akan diadakan turnamen Sepak bola mini persahabat ya dari Leslar Entertainment yang berkolaborasi bersama Toba Boy Free League Season 3 Wow. Sekarang giliran Leslar Entertainment Yang akan mengadakan mudah-mudahan Acaranya lancar Acaranya sukses persahabat ya kita dukung yuk buat tim Papa Bilar mudah-mudahan bisa mendapatkan juara pertama dan mendapatkan piala serta uang tunai palsinya karena total hadiahnya nggak main-main tuh persahabat ya masya allah banget ya mudah-mudahan berkah-barokah dan selalu diberikan kelancaran untuk rezeki idola kesayangan kita untuk selanjutnya juga persahabat info penting ini tentunya nggak kalah luar biasa membuat kita penasaran karena Bunda Lesi Kejora akan menyanyikan lagu India bersama Papa dan akan tayang siang hari ini jam 2 di channel youtube Youtubenya dan Channel jangan lupa persahabat ya, karena ini seru banget kolaborasi Papa dan bersama Bunda Lesi Kejora ini menyanyikan lagu India persahabat ya ini kayaknya request dari seluruh para fans Leslar dan Viles mudah-mudahan saja Kejutan kita dapatkan siang hari ini dari Bunda dan Papa Phil dan persahabat ya Jangan sampai lupa nih, konten terus channel Youtube, Papa Phil dan Channel Karena vitamin akan disuguhkan siang hari ini juga jam 2, dicatat jangan sampai lupa Karena vitamin akan kita dapatkan hari ini Dan persahabat ya, untuk selalu mendukung channel ini, Deepa TV biar selalu mengabarkan kabar yang positif